apa sih yang gak kangen sama suasana Canggu? Kali ini aku mau ngajak kalian ke tempat yang cantik dan Instagram mobile di daerah Canggu Ini dia Coffee Shop Brower. Hai brosis, ketemu lagi sama aku Grace Wilson Hari ini aku lagi ada di Coffee Shop Brower Canggu, enjoying my coffee By the way, seperti yang kalian bisa lihat tadi tempatnya ini super lucu dan super cozy. Dan di sini tuh kita bisa create our own salad. Nah ini aku mau create our own salad nih. Mau apa aja ya? Slime salad. Aku mau order yang lain nih. Ada asai smoothie bowl, tuna poke, sama mix Greek soft lucky. Untuk minumannya surprise deh. Kalian lihat aja nanti aku pesan apa. Nah, brosis, ini dia acai smoothie bowl. Nah, di dalamnya ini sudah ada acai, terus ada strawberry, terus ada peanut juga nih, dan juga ada coconut flakes. Kita coba ya, brain freeze enak banget. Stai smoothie bowl ini almost taste like ice cream Tapi dia sehat banget karena isinya didominasi buah-buahan Kalau kalian lagi craving yang manis-manis, ini cocok banget Nah ini pure vegetables, jadi ini kayak mix, mix vegetable juice gitu Kita coba, ini pasti super sehat banget Ini kayak vitamin di dalam satu gelas Hmm, pure vegetables ini contain a lot of nutrients and minerals yang super healthy buat kamu Nah ini dia my very own salad Ini ada dry beetroot, ada cheese-nya, terus ada cherry tomato Pokoknya ini porsinya besar banget deh, lihat tuh Kita mix dulu sama sausnya. Karena ini create our own salad, jadi kita bisa pilih sesuai dengan selera kita. Kayak hari ini nih, di salad bowl aku ada dried beetroot, cheese, red onion, and capers. Menurutku salad ini special karena it's my very own salad. Kalian harus coba deh, dan create your own special salad bowl. Nah brosis ini dia mix Greek lucky Nah, ini ada French fries, terus ada lamb, chicken, pita bread, Greek salad, dan sasiki sauce. So, aku lagi mau cobain chicken sama sasiki sauce -nya. Nah, sasiki sauce itu dia dari, dari yogurt. Kita coba ya hmm, Enak banget! Salah satu Mediterranean food mix Greek souvlaki ini unik banget Karena aku jarang makan Greek food seperti ini It's like a food adventure for me Rasanya aku traveling through food Apalagi sasiki sauce wow! Bikin semua jadi balance Nah ini liver detox, itu ada beetroot, apple, sama lime. Kita cobain yuk! Hmm. Wow ini super enak banget rasanya Hmm. Karena beetroot dicampur sama apple, jadi sama sekali nggak berasa Biasa kan kalau beetroot kan rasanya agak earthy Nah ini karena dicampur sama apple, jadi rasanya tuh enak banget Try tuna poke brosis, ini benar-benar perfect combo banget Jadi ini udah ada proteinnya, ada seratnya juga, terus ada lemak baik juga dari avocado, kita coba yuk! Tuna poke bowl ini salah satu balance meal yang aku rekomendasiin buat brosis Karena lengkap ada karbohidrat, protein, lemak baik dari alpukat, dan selain itu dilengkapi juga dengan fresh vegetables Rasanya juga gurih dan full fulfilling Nah brosis ini dia apple mojitonya kita coba yuk. Hmm kalau kalian bosen sama minuman yang biasa bisa pesen apple mojito ini rasanya segar dengan manis yang pas dan ada tekstur apelnya, so refreshing. Nah, brosis, aku mau take away potato and leek soup. Ini ready to eat. Kalian tinggal panasin aja. Dan dia nggak cuma ada soup. Di sini juga ada jam, ada sauce, ada dip, dan juga ada salad dressing. Nah, brosis, overall aku puas banget sama makanan dan minuman di sini. Selain kopinya enak, mereka punya makanan yang sehat-sehat and they are all fresh ingredients. Jadi ini tempat super recommended banget buat kalian yang ingin enjoy healthy food. Ditambah lagi, tempatnya yang super cozy, cocok juga buat kalian yang mau sambil kerja atau nugas. Gimana, brosis? Rekomendasi kita kali ini oke banget, kan? By the way, buat kalian yang mager keluar rumah, kalian bisa langsung order via Gojek atau bisa kontak langsung ke Coffee Shop. Brower, kasih tahu aku dong di kolom komen di bawah, kalian pengen cobain yang mana? Well, segini dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya, brosis!